Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Maaf mengganggu perjalanannya. Bapak ini, kenapa nggak pakai masker sama ibu nih? masker ketinggal, Pak. Kami cuma dekat, Pak. Begini, Pak. Iya, Pak. Peraturan sekarang ini uh, mewajibkan bapak atau ibu atau semua masyarakat yang keluar dari rumah dekat ataupun jauh, diwajibkan untuk menggunakan masker. Oh, iya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita bersama-sama ingin menghentikan penyebaran virus COVID-19. Di samping itu juga ini untuk kesehatan kita bersama. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi gimana kami ini, Pak? Masa kami ulang lagi ke rumah Rumah kami jauhnya pak Loh bagaimana Bapak ibu ini Tadi katanya Dekat Sekarang bilang rumahnya jauh Mana yang benar ini Mak Nih air kecekar Bapak Ini kayak mainan emang gak suak kecekar Mungkin petugas Hebat apa Jadi kita pula. Pasti kecekar tuh Hebat petugas kita mak Berarti Pak ada berbulak Gak suak bu Gak suak kecekar Karena bapak dan ibu tidak pakai masker, jadi kami terpaksa mengambil tindakan menghukum bapak dan ibu, ya? Oh, Siapa ya. oh, pakai, hmm? ah, kan, pakai masker? Pak, Pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni Tamrin selaku kepala desa Karya Makmur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan virus COVID-19. Mari kita semua untuk terus menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan ikuti anjuran physical distancing. Kurangi berada di keramaian atau social distancing. Apabila ingin keluar rumah, gunakan masker sesuai dengan anjuran WHO dan saran ke Indonesia serta saran pemerintah. Terima kasih. Bila itu pikir kode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, panggilan sudah nyapu. Ini akan panggilan pakai masker, Pak. Oke, bagus. Tetap ikuti ya saran dan himbauan pemerintah buat Mak ya, Ma ya. dan Mbak. Iya, Pak. kasih ya, Pak. Makasih, ya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya. kau tengok, sedikit. Kampung kecep mandiri, desa karya mamur, siap dan siaga. Kami tim kampung kecep mandiri dan kampung.